wayang apa kabar semua nah, balik lagi di mamang joni di channel tersinta kita wayang jackpot iya seperti biasa mamang joni ingin membagikan pola-pola gacor olympus hari ini buat kalian semua seperti apa polanya Hayu langsung gasken masuk ke gamenya oke okay? cus Iya ini kita udah bawa modal 50 ya Seperti biasa kita spin cepat Eh spin cepat Kita di spin manual dulu ya Di bed 400 Di DC nya di onin ya kawan-kawan ya Kita lihat ya Apakah mau si Uus memberikan ya Keenakan di siang Di siang lagi di hari ini oke mantap ini kayaknya bagus pecahannya ya kawan-kawan ya dilihat dari pecahan-pecahan cantiknya mah ya turnya bagus tapi kita harus menyelesaikan pola-pola ya. ngomong joni mau ngasih pola-pola dulu ya seperti biasa ngomong joni mas 10-10-10 ya polanya ya kawan-kawan ya Oleh itu bye langsung gas kem banyak banyaknya pecahnya kek ulti boleh kakek mantap di ulti kali lima lumbayan ya buat ngocok ngocok lumbayu nice nice di pertama kita ya Oke biru enggak mau ya Iya ini seperti biasa Mamang Joni ingatkan buat kalian semua kawan-kawan Uduh uduh uduh udu, kali enam kali enam banyak sekali nih Lumbayun pecahannya juga Lumbayun ini ya kali dua belas ya Heeh uh, Mitchell uh, lagi Ya Mamang Joni juga ingatkan buat kalian semua para penonton Mamang Joni ya viewers Mamang Joni dan Wayang Jackpot Heeh uh, eh uh. Komunitas Mamang Joni lagi ngadain setiap harinya, ada giveaway mingguan ya, kawan-kawan. Ya, di ininya hari Selasa, di kocoknya hari Selasa, giveaway mingguannya ya. Hadiah utamanya satu buah handphone ya, kawan-kawan. Makanya yang mau handphone, ayo gabung komunitas Mamang Joni ya. Joni tunggu di komunitas nanti uh, seperti apa terus biar dapat handphonenya memang Joni ya nanti makanya masuk komunitas memang Joni Iya komunitas KSS komunitas slotak santuy ya setiap hari Selasa akan ngebagiin giveaway mingguan buat kalian ya eh uh, uh, dibagiinnya di channel Bang Alex ya, Mister Alex Lotter kalian bisa lihat juga tuh. Nanti si Bang Alex yang bagi ini ya. Langsung gaskin makanya ikut komunitas ya kawan-kawan. Oke, kita langsung gaskin lah beli ya. Oh, oh kita lihat dapat apa ini ya dari si ini ya nges pada ngopi belum mbak kaya ya hayu ngopi helang ngopi helang memang joni ini mah ya main kayak gini mah ya. sambil ngopi uduh santuy he, he, slogan ya brader oke okay. oke okay, mantap mantap uduh uduh uduh masa gak di ulti gak digedik ayo Aki mana ultinya Aki si Aki no. Ulti anjim kaldu jajah aduh, Ainga Ainga Ainga, ainga Tapi nggak apa-apa, nggak apa nggak -apa, apa, -apa, apa, apa ya kawan-kawan, nggak kawan, apa, apa Kaldu adalah awal dari kejepotan sugan ya, siapa tahu ya, jackpot ya. Oke ungu, iya mantap. Ulti lagi? Nggak mau ya si Akima memang suka begitu ya memberikan PHP PHP yang goblay. Ya, sia, aduh. Sia boy. Alah, aduh, aduh, aduh kali 20 lewat. Ya, kali 50 anjing lewat juga goblay si Aki ngulti mana meni anjing. Aduh, sayang seribu sayang kawan-kawan ya ultinya lewat begitu aja ya. Aduh, sia kali 50. Iya, mah. Toto, joni. aduh, kaldu-kaldu, majeng kalki, kumaha? Iya, TKJ ulti Mau mana nih? Aduh, oke. Ini banyak boleh di ulti lagi. Kakek anjing tidak mau memberikan ulti ya, tapi dapat super bagong. Aduh, usia oke. Cincin. Oke, nggak ada lagi, nggak ada lagi, nggak ada lagi. Iya, empat puluh bu ya. Aduh, aduh, aduh. Yang nanya ini Mamang Joni main di mana? Mamang Joni biasa mainnya di lapak Boswin satu ya, Boswin 168 Kalian bisa cari di Google Chrome ya. Boswin 168 atau nggak kalian yang mau ini langsung masuk komunitas Mamang Joni ya komunitas KSS di sana juga kalian bisa Iya yang mau ikutan main di Boswin bisa masuk komunitas Mamang Joni atau cari di Google Play juga bisa eh Google Play Google Chrome mm -mm. Tuh turbo lagi 10 iya tapi saldo kita mah tetap ya gocap boleh kayak nggak ngurang ya. Aduh ini enak, ulti mana ultinya Enggak mau deh si akib Aduh lihat membang joni Liat membang joni Hayang na naon si akib nya Aduh Hmm Hmm Aduh Coba Hmm langsunglah lah, lah, tanpa pikir panjang ya, tanpa bucat bacot ya, gaskun sken. Allah, aduh, ini mananya tadi ulti aki, pecahnya udah bagus gini aki. Allah, siapa telat ngulti, aduh, Allah, kali lima dapat, oke. Okay. Iya lagi Aki boleh nggak ada lagi Aduh kali lapan Aku ngungkatnya mamang joni lah kawan-kawan ya Leles anjim si Aki ma Aduh Ea. Aduh Aduh Aduh aduh oke hantam iya mantap jiwa oke jam pasir iya duduk gak jadi rungkati di kawan-kawan ya aduh sayang sekali sketernya nggak mau turun satu lagi mm -mm, sempak tipis-sempak tipis, sempak, tipis. Oke, uduk ini pecahannya bagus. Oh ya, langsung kaldu dihantam. Sayangnya langsung dihantam kaldu. Aduh, kalti. Allah, lelesnya ini teh. Aduh, sih kita teh. Mau ngasih apa enggak ini teh? Ya, sama kita ya hari ini ya kawan-kawan ya polanya. Kita ngepet aja coba mamang Joni paket jokos seribu bayangan ya ini ya langsung gas seribu speed cepat sugaan dapat ya eh, aduh satu lagi satu lagi satu lagi satu lagi aduh aduh aduh si Aki kemana wai tengah tengah ulti naon. oke waduh ini ulti kakek enak ah. hmm aduh ya memangnya si Akima ya suka aneh ya suka belegu aduh gilikan pecah banyak ngomong multi pecahnya dikit kali dua aja aduh si Aki ini Aki ah So, mana keluarin ultinya anjing si aki dajahanam satu lagi atuh aki Mau lihat iya aduh ketakut santenya aduh aing hmm. oke okay. ulti oke astaga ya deus ya deus ya jauh. Uduh. Coba. Oh, oke okay, lagi. Allah, Allah siap boy. Allah siap boy. Hmm. Aingah. Aduh, aduh. Uh. Oh Allah. Oke. Okay. Aduh. Allah sia aduh mana wae si aki aduh aduh aduh aduh adu. si aki mana wae aa ah eee gak bisa didiemin ini mah kita bon sial dulu ya kawan-kawan ya langsung all in keun hese susah sekali lah totos-totos sekalian ya mungkin itu loh, iya. Hmm. Oke, okay, mantap. Hmm. Ya, pecahannya cuma satu, nggak apa-apalah ya. Tabung-tabung. Eh, oh, lo, siapa boy? Allah ya boy Oke okay. Aduh Oke okay, udah mantap Iya Oke okay. Alah wah Aduh Aduh Alah oh, oh. Totos ini mamang joni ya kawan-kawan Aduh sepertinya tidak bisa main lama ini Salonnya sudah totos Totos Totos Totos Si ya, akinya tidak balik ini Kumaha aki Kumaha aki Aduh aik Ya yeah, boy Aduh, tinggal segini mah ya Kita Seribu lagi aja lah ya, kawan-kawan ya Yang mah, tinggal nunggu habis Kita lihat Oke, so Wanikun lah, so Aduh, oh, aduh, aduh, banyak yang pecah ini Kuning Alah, jamnya Eh, jamnya cincinnya kurangnya, kawan-kawan Lumayan, dikasih nyawa lagi ya Sama si kakek ya Oke, bagaimana? Aduh. Oh. oke, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Aduh Aduh Aduh iya, iya, Aduh, iya, hmm, ngeliwat, liwat, liwat, liwat. liwat, liwat. Aduh Aduh hmm? Aduh Aina Oke okay. Oke okay. Iya mantap Tambah lagi, uduh kali 10 jeng, kali dua kali 12 mantap. Jadi 20 ribu dikasih tambahan lagi ya. Nyawa-nyawa cantik buat mengkocok si Aki Jahanam ya kawan-kawan lumbayun. Kita langsung all in, langsung bisa all in ya. Siapa tahu di sini dapat ya kawan-kawan. ya Aduh, aduh, aduh siap. Aduh, gak jadi kongket. Oke kaldu dapat, biru boleh juga jadi, eh uh, uh, mantap, mantap. Mamang Joni ingetinnya buat kalian baraya, wayang ya kawan-kawan semua. Kalau kalian main kayak gini teh, jangan pakai duit duit buat kehidupan sehari-hari ya jangan. Main kayak gini mah pakai duit duit santuy duit duit tiis. Uh, Kalau orang investnya mah duit tiis modal modal kecil aja ya modal modal gocap kayak emang joni kan kalau main mah kecil wa atau modal nge ini mah ada cuman buat heaven aja game kayak gini mah ya bukan dijadikan buat mencari penghasilan sehari-hari ya kawan-kawan ya aduh iya kamarana oke kali dua kali dua enggak ada lagi ya Aduh Oke okay. kosong uh -huh. oke okay. Oh waduh. tapi lumayan ya aduh kayaknya lumayan totosnya kawan-kawan ya Masa nah, ini si aki main-main sama kita ini Aduh cuma dikasih 8 kayu bucu ma kota tuh, oi. ah si Aki maler le, si orang kasi tidain, ya. aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, ya, kapan sempak na? kapan sempak na? kita seribu lagi ya kawan-kawan ya, oh, modal sekebo, bayangan aja kita mau aduh siapa cincin? Aduh, aduh, aduh kosong-kosong Tolong kosong, ya kawan kawannya ini di betapan ratus ya kawan-kawan aduh. Ini mau tinggal nunggu ajal ngomong Yoni Aduh. Aduh. Aduh, aduh. aduh. Hmm, Oke. Okay. Oh iya satu lagi boleh kakek. Satu lagi iya mantap dikasih geretongan ya untung ya modal kita sisa tipis ini ya tapi dikasih geretongan sama si Aki kita lihat geretongannya dapat apa ini balik oh, iya mantap merah hmm? aing ah, itu merah lagi Aki aduh oke kena hijau ibu mantap kuning Oh, oh merah lagi Aki boleh jadi merah mantap sekali ungu uh, ah aduh satu lagi ya eh dua lagi ya ungunya aduh 14kb nince-nince lumayan ya kawan-kawan ya Iya ini enak ya Oke okay. Aduh ya biru uhuh, Ini banyak kaki Coba di -multi lagi boleh Telatnya Ultinya Aduh Oke Lumayan ini hmm. Lumayan ya Di opi-opi hula Ah hmm. 26 ribu ini May. Hmm aduh oh sia, oi, oh, oke okay, kali 8 iya kali seratus dikasih diulti dikedikadua di, di, dua, dua jadi sempak ini enak sekali ya kawan kawan info slot gacor hari ini, aduh, langsung kita baik bacon, baik bacon, all in kan, Joni masih ya, juga di dalam masih ada kali seratusnya ya kawan kawan ya harus eh, cukup put enak dulu atuh, hmm. pakai kuning aduh abadoy oh oke kali 20 waduh mantap kali limanya juga kena enak sekali langsungnya ya kali 25 ya nice-nice oh, oh, awal kita ini oke okay. gitu kalau mamang joni ya dapat kalinya di luar langsung beli di dalam sama mamang joni maya oke okay. hmm Hmm. Jangan lupa kalian kalau mau main cek-cek RTP dulu ya kawan-kawannya buat referensi main kalian ya uh. Oke okay. oh, Aduh kalau bahan ulti aduh ayo manas dibelinya ayo gini mata nggak usah dibeli mending kocok-kocok aja Penyesalannya, kawan kawan ya, aduh, tiga hmm. Kita santai aja ya, kita kocok-kocok santai aja dulu. Gas ke langsung. Gas ke seribu nya. Embungnya, ngomong Joni Madi naikin bet jadi seribu dua nya. Kita lihat, ngasih, gede kulti lagi sih aki ini. Aduh, aki kulti, aki kulti. Oti, aku ulti oti, aku mana, oti mana, oti, aku oti, oti mana, oti, ooi, oti mana, ulti, na? ulti Sok langsung lagaskan Komong Joni nya All in Yang capek mau Joni mati tadi mah Kungkat Kungkat sekalian Kawan-kawan ya, Aduh Aduh Oke okay. hmm. Iya Aduh kosong aku tolong ayah siapa kali empat hunkul kayak matotos dirinya aduh aduh si Aki kemana meniway ngotite aduh itu cuma dikasih kali empat ya aduh hmm ainya ainya ainya aduh kosong-kosong oke ini dia ini dia ini dia ini dia ini dia epic comeback kita ya kawan-kawan jika nama oke merahnya juga jadi atuh ya, hai satu lagi ya sayangnya kawan-kawan ya nah hmm. sugante tahunya sempak doang aduh sempak tipis Hai masih totos 6.000 oke kita kocok-kocok manja dulu ya eh kamaran anaknya adik gak langsung langsunglah all in keun ya all in ke oke oke oke oke iyalah e -e -e -e -e. oke kali tujuh ya koi awal yang baik ini ya kawan kawan ya awal yang baik oke mahkota satu lagi mahkota boleh mahkotanya satu lagi anjing gak mau turun itu yang biru nice nice aja ya aduh sayang sayang sayang oke di disini Hantam kakek mantap kali lima ya oh, lumbayun lmbaun lumayaun ya nice, nice lagi Aduh siap biarnya ya, kurang oke okay, hijau oke okay. oke okay. Iya okay. mantap Oke, lagi pecah yang banyak Kayak ditambah kaldu lumayan, lumayan, lumayan ya. Sempak lagi ya, kita ya sempak tipis ya. Aduh, capek main si kakek kayak gini ya. Kalau sempaknya tipis-tipis terus ya, kawan-kawan ya. Oh, sampai kapan? Oke, tetangguhanku ngomong junimanya. Oke, patut dong rumahnya. Wah, oh ya ini dia si jali-jali auto sempak guys. Slot gacor kayak ini memang mantep, mantep <Yue> Oike, okay, okay, okay, ya. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, oke Oke oke tipis-tipis naik tipis-tipis gitu ya naiknya tipis-tipis wae. kita kocok dulu ya coba ya di sekitar 20 yang kita bayi nanti ya kawan-kawan ya Oh uh, uh, harus kocok mengkocok dulu ya biar si kakeknya wangi ya kegelian langsung meluangin ulti Oke kawan-kawan Oke ini mantep ini kasih keretongan diri aduh ya lewati nyangkut tuh di atas ya oke mantap iya waduh waduh lagi cincin waduh Oke, okay. Aduh nggak ada lagi, nggak ada lagi yang kau katakan. Ini mah minta di Si Aki aku mau kayak gini mau eh all in kan si aku ngomong johninya. ada lagi, Eeyah. langsung kali enam dapat. Oke mantap, aduh aduh aduh, cahannya kurang saja. Gas langsung ya dapat kali enam ya. Kita lihat ini dapat apa ini ya. Mantap. Waduh kali dua kali delapan lodo. Biar aku totos dewa ya, aki aki aki aki aki. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Oke, okay. oke, okay. oke, okay. oke. Okay. Iya, ini biraku nggak diulti. Aduh, tapi diulti auto, auto, auto, sempak, sihona. Ya. Aduh, aduh. aduh de de de. Oke. Oke. Oke, satu lagi hijaunya nggak mau turun ki Aduh capek ini mah. Habis ini udahan lah ya kawan-kawan. Ayah -kawan. oh, sih ya. dapat berapa aja udahlah udahan ya kita WD ya kawan-kawan ini mah ya. Tapi ini kalau di wulti di dia di ya lah, ya enak ini mah. Aki mana angkat tanganmu, oke kali delapan. Makota anjing, anjing makota lagi anjing. Gobleh makotanya tidak dapat, tapi nggak apa-apa langsung sempak Ngesan Oke, anjing lah langsung kita pede aja anjing. Oke, mana lagi? Ya, kali enam ditambahin lagi. Oke okay, oke, okay. kopi uh, helat tuh bagus mm. ah, sedap. Oke, okay. si kakek memang baik ya. Boswin satu enam ya, top mako top Jos gandos ya. Ini mah boswin. Udahlah ya, kawan-kawannya cukup segini aja ya. Aduh. Lawan si Aki memang susah ya He -he, Mamang Joni Hentikan sampai di sini aja dulu ya Kawan-kawan sampai ketemu lagi Oke okay? Jangan lupa Ayu gabung di komunitas Mamang Joni Tuh lagi bagi-bagi handphone buat kalian Semua ya setiap minggunya ya Kawan-kawan ya Jadi Ayu gabung komunitas Mamang Joni Nanti Mamang Joni pin di kolom komentar Oke okay? mm -mm. Hayu atuh Gasker langsung ya saya jadi ngingetin lagi stay safe stay healthy bagaya ya eh oh, oh, dadah